Tuhan mengeraskan hati Firaun Keluaran 7 ayat 1-5 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun Dan Harun, abangmu akan menjadi nabimu Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu Dan Harun, abangmu harus berbicara kepada Firaun Supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negeri Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang ku kubuat di tanah Mesir Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu Maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir Dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel Dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir Dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka Keluaran 7 ayat 8-13 Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun Apabila Firaun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mandra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan.